Akankah GBP/USD terus bergerak ke atas? Secara umum, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase tertahan. Jika pergerakan GBP USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,34685 sampai 1,34458 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas di mana ada potensi harga akan menyentuh area 1.35648. Sebaliknya waspadai jika harga GBPUS diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.34458 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.34090. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Desember 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212